Ketika diwawancara Pak Sahabat ya Tentunya mengenai Lesti dan Rizky Bilar Kita mendapatkan kebahagiaan langsung Rizky Bilar tentunya di mata Bapak Bang Ini adalah tentunya Suatu kebanggaan Pak Sahabat ya Kakak itu baik, kreatif Dan yang terpenting punya sopan satu Luar biasa Memang tentunya Rizky Bilar The best banget Pak ya Kesopanan dan tentunya Kebaikan dari Rizky Bilar membuat semua orang Tentunya terpana dan membuat kita semua para fans Lover juga ikut bangga. Mudah-mudahan kebahagiaan dan tentunya kesuksesan selalu diberikan kepada Rizky Bilar. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini langsung diucapkan oleh Bamsud pasal sahabat luar biasa, Ketua MPR juga tentunya sangat bangga dan sangat mengidolakan Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Pupu Sri yang berkomentar Alhamdulillah Leslar memang anak-anak yang baik Itulah dukungan dan respon yang sangat positif dari fans untuk Lesli maupun Rizky Ristimilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah spesial para sahabat ya Kita harus gaskan kembali Tentunya untuk trendingkan video-video Lesti Mau terisi gibilar para sahabat ya Alhamdulillah tentunya untuk Lesti Channel Masih berada di dua trending Mudah-mudahan bisa otw satu trending para sahabat ya Dan untuk berita Leslar yang diinten para sahabat ya Sudah naik kembali menjadi enam trending luar biasa Berkat kekompakan kesulitan kita yang selalu mendukung dan tentunya selalu mensupport buat karya-karya dari idola kesayangan kita Dan kegabar selanjutnya para sahabat ada gambar terbaru dari Amabel Lenata Para sahabat ya, di akun pribadinya Amabel baru saja mengunggah sebuah postingan foto berempat terting bersama Bunda Lesti, Papa Rizky Dilar, dan Mama tercintanya Luar biasa para sahabat, ya, mereka sangat akrab dan sangat bahagia, apalagi dalam postingan tersebut, Amabel menuliskan sebuah kalimat caption ditutup tertuliskan, "Foto berempat bareng Mama Maharani, Bunda Lesti, dan Papa Rizky Bilar, semoga semuanya sehat selalu, Amin." Luar biasa, falsafahnya, kedekatan mereka membuatkan semakin bahagia dan bangga aja. Mudah-mudahan, tentunya mereka juga selalu diberikan kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar terbaru hari ini. Tetap pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ada informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.